Halo, ini aku mau berenang di rumahnya Bob. Oh ye yeah. sama siapa? Si Adrian. Sama adik Bos. Adik Bos berarti kakak Bos. Kalau adik Si'an manggilnya kakak Bos. Iya sih. Si, ini yang yang punya ini, yang punya ini. Adik Si ini yang punya. Eh, hey, adik sih yang punya pemandian. Eh, hey. Si, Emoy. Ayo kakak Tiara hai, hai, hai, hai, hai, hai, bola hai, hai, bola Bola hai, hai, hai, eh eh eh ini jadi ini lokasinya di rumahnya Mbak teman-teman kita gak ke pemandian bosnya kesela lebih <guluh> selam Wuh. si snacknya sih snacknya diambil sih ini sini si, yang paling lincah teman-teman kecil tapi lincah ini ada snack juga dikasih mama sih tadi sama mana lagi snacknya itu? Coklatos Nah, bos kenapa adik bos habis nyulam Kini juga ada coklatos Naik sih, naik sih, naik sih, berhasil lagi sih Boleh ditambah lagi sama mama perutnya jagung Seru teman-teman Oke si oh oh si. Si. <tuk> si. si si si si ada di sini si ada di sini Si ada pak di sini sini juga ada cabai juga ada ini apa namanya bunga-bunga tanaman juga ada karya seni ini karya lukis dari adik sini ini ya mantap seni abstrak Sudah, Mas. Mbak Nara, ya, nanti dulu biar saya dulu. Iya, kemarin ya, apa sih? Karena dua hari ini, eh tiga hari sih, mendung terus cuaca ya. Jadi, tuh itu ada cuciannya juga belum kering. Tapi sih. gantian gantian gantian dulu gantian dulu cucu ngerti ya ada ini ada kesibukan juga Warga. Ada towernya masjid juga. Jadi kalau malam kita nyalakan lampu-lampunya. Ini karena renangnya pagi, jadi nggak dinyalakan. Bosku, bosku jangan gitu nanti kena. HPnya ayah, HPnya ayah nggak anti air. Si bolanya di buarkan sama si teman-teman siapa nolak ngarani yuk di siapa nasi like, iya si. diuncalkan sama sih oh. dilemparkan cici cici cowit asy berenang oke renang sepuasnya karena gratis tinggal ngisi ngisi air dan pompa tempat kolamnya ya banyak dong kan diisi banyak tadi ini juga ada apa ini namanya apa itu loh, namanya loh. ini apa namanya teman-teman yang tahu silakan komentar ya ini apa namanya oh mandulan katanya terus ini Ada apa-apa sih, baru datang ya? nyemur pakaian karena tiga hari sudah mendung terus. Siap, gak apa-apa. Lanjut, gak apa-apa. Snacknya dimakan sih. Ini bukan hanya mandi bola, tapi juga mandi permen, sama mandi. Kalpa, snack Kalpa, mandi bola, mandi snack, mandi permen, seru teman-teman. Aduh, kayak apa? Basuki, Basuki teman-teman. Ini beresitanya teman-teman. Masuk nggak nande? Nande? Nggak ayo sih, lagi-lagi sih dia mau prosesan teman-teman oke okay. si ah, katanya adek bos, ah adek bos nggak pakai baju renang iya, tapi kan pakai kaos Saya uh. eh, adek sih mau renang nih, bisa tuh jangan <Susukainya> sini oke terima kasih teman-teman ada teman-teman mau ganti baju dadah, dadah. Dadah apa wis pakai renang kalian biar hitam katanya Oke okay, jangan lupa apa Tiara